Di mana letak kehebatanmu, engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Dulu bila kau datang orang segan menunduk, langkah kakimu tegap, tanganmu perkasa, suaramu menggelegar. Tapi begitu malaikat maut mencabut nyawa, engkau tidak dibawa di dalam masjid, engkau terbujur kaku di dekat tangga sampai akhirnya imam berkata makmum, jenazahnya mana di luar pak imam bawa masuk ada jenazah jalan sendiri dipikul orang lain saudaraku, jangankan melangkahkan kaki jangankan mengayunkan tangan mengedipkan kelopak mata pun ketika ruhmu keluar matamu melotot, sakitnya sakratul maut dan melihat ruh keluar dari jasad anak yang kau sayang berapa kali kau korupsi nepotisme hanya untuk membahagiakan anak membelikan mobil anak membelikan gadget anak gajimu tidak cukup kau ambil yang harap untuk membahagiakan anak sampai masanya anakmu itu pun tidak sanggup menutupkan kelopak matamu karena dia takut ayahnya sudah seperti hantu saya ingin berkata hunter tapi semua mengarahkan hantu apa yang terjadi Anak pergi ke masjid Memanggil Tuan Imam Pak Imam, tolong ke rumah sebentar Ada apa? Selama ini kalian tidak pernah mengundang aku ke rumah kalian Malam tahun baru kalian mabuk membakar ikan sampai pagi Kami azan memanggil Hayalassalah Bapakmu tertawa terbahak-bahak Mengecek sambil berkata Kalian saja duluan lah Hari ini kenapa aku diajak ke rumah kalian? apa yang terjadi bapak kami melotot dari jam satu malam tadi sampai pagi ini belum juga tertutup matanya pak imam pak imam yang lembut dan rendah hati datang sambil memejamkan mata rasain lo Allahumma gafirlahu warfa' dalajatuhu ala inna inna kemarin kemana aja dimandikan selama ini sombong biar orang miskin sepele tidak pernah buka kaca ditutup ten, -ten. agak lama dikit ten. hari ini baru kau tahu kau tidak bisa mandi sendiri akhirnya mereka yang memandikan bapak kami boleh ikut jangan kami saja yang mandikan tutup pintunya ini kesempatan kita ini yang sombong kemarin kan rasakan nanti Ambil. ambil itu. Mana untuk ngepel itu? Malu oh. gua tahu. Mana yang sombong kemarin? Mana yang katanya kaya? Mana yang katanya punya kuasa? Diletakkan di lantai kamar mandi. Coba kalau anakmu dari pesantren yang hafal Quran, dia ambil air dari daun bidara, dia siram pelan-pelan. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Yang satu memangku lehernya Yang satu memegang pinggangnya Pelan-pelan Pelan-pelan Jenazahnya masih merasakan sakratul maut sakitnya Seperti kambing di kulit hidup hidup Pelan-pelan Tapi karena orang lain yang dibayar Untuk menyelesaikan Partu payah Dia bawa semprot dorsmil Masakan dia kapan dia ambil itu kapur barus Dia ambil itu kapas Dia sumbatkan ke hidungmu huh! Di situ, dibawa ke sana Dibawa ke depan Kau yang sombong Tidak mau baca Quran Tidak mau bersedekah Tidak memperlukan pesantren Menyepelekan guru mengaji Sampai masanya kau akan ma mampu Kau akan mati juga akhirnya tapi imam baik hati Bawa jenazahnya ke dalam Bawa, bawa, bawa Yang selama ini sombong Tidak mau di belakang imam Sekalipun tidak mau di belakang imam Tapi hari itu apa kata Pak Imam Silakan di depan saya Maju Makmum semua? Are you ready to roll? Siap? Letakkan di hadapan imam Allahu Akbar Al-Fatihah Allahu Akbar solawat, Allahu Akbar doa satu, Allahu Akbar doa dua, nggak lengkap bacanya pak imam diskon khusus untuk makhluk yang sombong satu ini. Setelah itu ditanya jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Satu pun tak ada yang berani mengatakan baik Mana Tapi kalau pernah kau berikan Satu kulkas menyimpan ayam panggang kok tiba-tiba ingat ayam Masanya makan siang Andai pernah kau berikan Kepada mereka semen Semen itu dibuatkan tiang Dan tiang itu hari ini Tidak berdiri Dan ada anak yang bersandar Di tiang itu mengulang bacaan Masya Allah Ustaz nyindir yang nyandar Tidak Bersandar saja mereka pahalanya mengalir Apalagi yang duduk di lantai Kalau ada anak penghapal Quran yang tertidur Mengalir juga Bukan pahalanya Manchester Yasmu'l mayyita salasud Yang mengiringi mayat Ramai Kawan sekantor Andai tolan sahabat kerawat Ramai anak cucu menantu kawan satu sekolah almamater mater Abi Turen. Ramai Tapi yang mau masuk ke liang lahat Yarji Usnani yang dua pulang ke rumah Mal harta pulang luhur keluarga pulang Menangis mereka Ya Tapi kalau ada anakmu penghafal Quran Dia tahu Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Qur'an penenang hati kami. Setiap kali dia susah hati, setiap kali dia risau, setiap kali dia sedih, dia buka quran menangis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul 'arab fihudallil muttaqin, allazina yu'minun bil ghaib wa yuqimun as-salat. Wahmamma rezekanagumion fikun hilang sedihnya kerana baca Quran. Tapi anakmu yang tak pernah kau ajarkan Quran, stres, depresi. Dulu tidak pernah kau ajarkan. Dulu di weekend, akhir pekan, kau ajarkan dia nyanyi, kau ajarkan dia musik, kau bawa dia ke karaoke. Setika so, kau mati, dibukanya piano, dibukanya keyboard, dia nyanyikan satu lagu mama. Apa yang kau tanam hari ini, itulah yang akan kau tuai nanti. Bibit bunga yang kau tanam, maka akan datang bunga mawar yang dihidu. Harum semerbak, dipandang, penyejuk mata. Tapi kalau yang kau tanam rumput, tak akan mungkin akan ada bunga nyasar di sana. Sedangkan bunga yang kau tanam, tumbuh juga rumput. Kononlah pula rumput yang kau tanam. Entah apa yang akan kau tuai, saudara. Disinilah tempat menanam. Tanam kebaikan. Tanam keberkahan. al-insan. Hadis riwayat Muslim. Manusia mati meninggal dunia. Tinggal semuanya, tapi ada yang tetap mengalir. Saudara, kau tunjari tanah wakaf. semen, keramik, lampu. Siapa yang berinfak kipas angin. Maka nanti di sana dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Berinfak plafon, dia akan dapat atap di padang mahsyar. Tapi jangan gara-gara ini, gak ada yang mau berinfak WC. Bapak Ibu, kita masih ada perlu untuk keperluan WC sekitar 20 juta lagi. Gak ada yang mau. Kenapa? Takut nanti di sana cuma dapat WC, Pak Ustadz. Berpikirnya jangan seperti itu. Logika yang dipakai bukan logika dunia. Adatul ibadiy as-solihin aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh yang rajin bersedekah. Apa malaa'yun nuraat belum pernah dilihat mata, wala'un sunmiat belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Adapun yang disampaikan ustaz alim ulama itu bocoran soal agak-agaknya begitulah tapi sebenarnya kenikmatannya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah diterlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semua insyaAllah. Amin. Ya